Oke okay guys, jumpa lagi bersama saya Risto Sabir guys. Dan di video kali ini seperti biasanya kita menggunakan hero Sabir dan kita sebagai Hyper atau Core dan musuh kita itu Hypernya Aldus guys. Wah. Oke okay, nice. Dan sini saya dibantu oleh ya guys. Oke, okay, nice, nice. Waduh, magenya dua. Kenapa mau ambil? Veksana. Mundur, Veksana. Nah, Tuh belum jadi kan? Cyber, kalau buff yang kedua ini diambil. Oke, okay, nice, kita masih farming terus ya. Oke, okay, kita masih farming, farming, sabar, nice. Oke bentar level kita baru level 3 Waduh Lama banget nih Oke okay, bentar bentar Tom masih di mid Fokus push aja Biar aku buff Buff biar aku Oke okay, sabar bro Ah si Alusnya sudah level 4 guys. tuh Oh Alus, maafkan aku Alus. Sorry sorry sorry. <laughs> Kita selamat ya guys. Kita dapat asis. Tidak masalah. Oke okay, nice. Ya udah level 4 guys. Oke okay, bentar bentar. Dan buat teman-teman yang baru hadir di channel Resto Saber mohon supportnya dengan cara like komen dan subscribe ya dan aktifkan notifikasi guys Oke kita masih farming di sini kita farming Oke go line aman ya go line go line Ayolah vexana, Aduh. apa ini vexana kalau gini terus? Tewas kita, tewas kita, diangkat aja. Ah, tewas kita, nah, stone, guys. Oke, kita sudah hidup kembali ya guys, dan kita terus farming di sini. Dan buat teman-teman yang baru nonton so siber, jangan di skip ya guys. Jika kalian menggunakan hero assassin cyber. Kita mainnya seperti ini aja guys Karena lawan kita itu Aldus ya guys Jadi kita harus eh, terus farming Biar tidak ketinggalan level ya guys Kita coba ke turtle ini Oke bentar Nah si sudah Ulti Jadi kita harus ambil turtle guys Oke rasi halusnya sudah buka map ya guys jadi sudah terlihat makanya kita berani ambil turtle. Ah oh, ada odet juga. Sabar sabar. Odetnya ulti guys. Wah tewas nice. Wah kita juga tewas guys. Oke okay, oke okay, yang penting turtle kita yang dapat tidak masalah ya guys. Oke okay, bentar bentar. Jangan sampai kasih kill sama sabir ya guys Jika sabir udah dapat kill guys Saya pastikan kalian pastikan lah guys Nice kita dapat kill pertama ya guys Dari Odet Ah si halusnya ulti Oke okay, bentar Kita farming dulu sini yang penting alusnya sudah ulti guys jadi kita harus farming aja dulu sini ini alusnya marcoco mungkin guys <laughs> oke okay, nice nice oke okay, bentar ya item kedua kita sudah ada guys kita buat ini dulu hunter strike hunter strike itu biar cooldown kita itu terkurang guys jadi biasanya cooldown itu atau ulti kita itu 30 detik tapi dikurangi guys. Jadi mungkin hanya 27 detik gitu guys. Oke bentar. Guys. Oke oke. masih nah, halusnya ulti juga guys. Oh sama sun ya guys. dan main sabir ini alias ya, Darahnya semakin full guys ini item atau m dan rahasia ya sabir nih guys darahnya semakin full dan kita coba gemit ya guys kita akan ultinya nice canggih canggih kita tewas canggih dan kita ke Tartel Oke okay, sabar sabar Kita ke Tartel ya dulu guys Kita ke Tartel dulu Ah si halus Oh, ah, ordernya sudah ulti guys Oh tewas kita Bentar bentar Kita coba mengambil Tartel ini ya guys Dan caranya seperti ini guys Oke okay, nice <Haha> Itu adalah Ah rahasia Ah alusnya nafsu guys, ah, mau killnya sabir guys. Kita coba di sini. ewas guys, <laughs> ah, sabar alus sabar. <laughs> itu kelihatan alusnya udah emosi ya guys. Kita lihat kalau alus udah mainnya emosi seperti ini guys, oh, itu mantap sekali. Kita harus santai-santai eh, dulu dan kita coba farming terus biar kita tidak ketinggalan level sama Al, ya guys. Karena Alunya yang stek, stake nya semakin naik ya, guys. Alunya sudah stake nya 200 tapi belum ada apa-apa ya, guys, ulti sabir Oke, okay, kita coba bantu Sun sini di XP. Ah, udah tewas Sun. Oke, okay, oke. Okay. lemah ah lapu lapunya bilang lima guys ah antres Strike udah jadi guys dan kita farming kita buat item BOD ya guys Oh tewas <genan> Ayo alus sama-sama level 11 guys ayo alus ayo nice <garen> si Alusnya tewas guys Terima kasih juga, guys. seharusnya mungkin udah kenal mental, guys. Lihat item kita atau darahnya semakin naik, guys. Kalian lihat sabir, ini lihat, guys. Ini darahnya akan penuh, guys. Nah, apalagi diambil minion, guys. darahnya tambah full, ya, guys. Ah, oh, kenalnya bentar ada lapu-lapu di sini mau Oke okay, lapu-lapu tewas. Dapat monster kill guys. Oke okay, gaskan aja. Nice tewas ya. Oke okay, bentar-bentar guys. Ah brody tewas. Oh bisa kabur Brody. Nice nice mantap mantap. Dan kita coba Okay, audit ya guys, nice, <laughs> kita dapat dari order ya guys dapat kill, ahalus, oh, sorry lu sorry, sorry sorry sorry, dan kita farming dulu ya guys, oke okay, bentar kita farming, oke okay, bentar order juga belum jadi guys, kita coba Rika dulu atau Bentar-bentar kita pantau dulu ya. Kita mau kecling guys. Oke okay, nice. Oh tewas. Ah bro di kenapa nyampah, bro di nah, darah sabir langsung penuh guys. Oke okay. ini item yang sangat cocok buat sabir ya bang sorry. Kalau beban gue mau push aja, oke okay, nggak masalah bro. Sama-sama kita main tim nih guys, bukan main solo ya. Kita main tim ini, tim yang solid. Tim Risto Saber sangat GG okay, okay ya guys. Kita ulti lapu-lapu, tewas. -lapu. Kita dapat assist ya guys. Oke okay, tidak masalah. Oke okay, nice nice nice. Oke okay, kita coba farming sini ya guys. Oden ya ulti guys Jadi kita harus menghindar dari ultinya ulti ya guys Oh alusnya ulti guys Beode udah jadi Kita buat immortal guys Underson Oke okay, nice nice Oke okay, bentar-bentar Dan kita bermain hero sabir Seperti ini aja guys Kita harus rotasi terus Okay. kalian lihat darahnya semakin naik, guys. Walaupun udah sekarat, tapi tambah full ya, guys. ini speknya udah top global nih, guys. Oh! Dapet -dapet klik pada berkeliling, ah, alus ini tewas, Kak. Alus, eh, mantap, kenal ulti alus, guys. Ayo, alus, teknya udah berapa tuh? Alus, ulti saber dong. Ah, it's, eh, hampir saja tewas. Kalian lihat darahnya, guys. Karat, oke, okay, sabar-sabar, kita akan ulti, guys. Oh tewas guys hmm. Ayo kita harus hati hati Kita recall dulu ya guys Karena alusnya Mau ulti nih guys Kita recall Oke okay, nice Nah itu alusnya ulti guys Mundur Selena Ayo mundur mundur Kita bantu Selena dulu Oh mantap mantap Selena yang selamat guys Oke okay. Ayo load aja bro Lord Lord Gaskan Lord Lord Lord Lord Lord Lord aja bro Lord Lord Nice nice Oh <gat> Gak bisa guys Oke okay, sabar sabar Oke okay, tewas. Oh alus, kenapa alus? <laughs> eh, sorry alus. Sorry alus. Kita coba kaldu dulu di sini ya guys. Sorry bang. Bang alus. Sorry sorry. Seharusnya sabar yang kena mental nih guys, tapi kenapa alus ya guys? sabar sabar oke okay, oke okay. gas, gas gas kan ah, gas gas halusnya ulti guys ehits lapu lapu jangan ultil guys, ini ulti lewas. oh rata, <laughs> kita dapat kill ya oke okay, nice, oh kita menang ini guys, kita victory guys, oke buat teman-teman yang baru nonton itu sabar, jangan lupa like, comment dan subscribe guys. Oke, okay, sampai jumpa di video berikutnya. Kita kasih salam satu kami. Mantap. Oi, cyber MVP. Thank you.